Hai teman-teman, ketemu lagi di channelnya Karohimin. Kali ini kita ada di hutan untuk mencoba eksplor hutan yang ada di Perbes Selatan. Kali ini Karohimin akan mencoba menelusuri sungai yang ada di hutan. Karena di mana di sini banyak sekali melimpah udang dan ikannya. Oke, ikutin terus keseruannya. airnya cukup jernih banget dan biasanya di sini suka ada ikan. Ada udang. Selain udang di sini juga ada ikan lele, teman-teman. Lihat. Airnya cukup bening dan jernih banget. Oke. Okay. Dan tapi di sini cuacanya gelap banget. Oke. Okay. Lanjut. ini hari ini kita akan coba ya ngambil udang di sini banyak sekali udang teman kita akan coba ngambil udang pakai tangan kosong di balik-balik batu ada pepatah ada udang di balik batu kita akan coba cari di sini ya. nah saya dapat oke okay. oke okay. oke okay, oke okay, oke okay. oke okay, lihat nah saya dapat dua teman-teman udang sungai air tawar lihat ukurannya enggak terlalu besar tapi lumayan ya mereka ada di balik-balik batu mereka bersembunyi di balik batu lihat teman-teman warnanya cukup keren oke okay, kita cari lagi siapa tahu kita dapat oke okay, lanjut Wah seru banget rumah Jadi mencari udang itu di balik batu ada pepatah ada udang di balik batu. Karohmi mencari merogoh sela sela atau di pinggir-pinggir batu yang dimana si udang itu bersembunyi di balik-balik batu. Hal yang Karohmi lakukan adalah merogoh-rogoh di samping yang memang di situ banyak sekali udang. Terlalu, memang udah papan, kelihatan. Tapi kita bisa merasakan pakai tangan. Seperti ini teman teman Oke okay. Oke okay, teman teman Oh saya mendapatkannya Lihat wow ukurannya saya dapat tiga sekaligus, kita kumpulkan, kita cari lagi. Oke, okay. kita dapat tiga, dapat tiga ekor, waktu tadi dua, sekarang tiga, lima ekor. Nah, ini udah oke lihat wow keren banget kita ambil nah ini dia udangnya ya cukup keren banget ukurannya lumayan oke kita kumpulkan oke lihat teman-teman kita menemukan udang lihat udangnya ya Nah, itu dia udangnya. Oke, kita coba tangkap. Udangnya ada di balik-balik batu. Ada pepatah, ada udang di balik batu. Oke. Nah, kita dapat. Nah, kita dapat satu ekor yang tadi. Oke, kita kumpulkan. Di sini ada satu ekor lagi. Lihat. Nah, kita penempaan seperti ini. Biasanya suka lompat. Tekan. Oh, lihat teman-teman udangnya keren udang air tawar ya ukurannya lumayan oke lumayan banget kita kumpulkan di sini lihat nah ini udangnya setelah jadi seperti ini langsung kita bakar ya oke kita langsung bakar hasilnya seperti ini kita... Setelah udangnya kita dapat, kemudian kita bakar tanpa menggunakan bumbu dan resep rahasianya. Kita menggunakan seadanya. Oh, apinya gede banget, teman Oh, panasnya panas. Siap, wow, oh, gosong. Ludang yang tadi kita ambil ya Ada sebagian yang lepas Ada sebagian yang gosong Lihat Dagingnya kecil banget Teman-teman Oke Kita akan coba makan Bismillahirrahmanirrahim oh. Gurih banget Lihat Lihat hmm. hmm. Walaupun tanpa bumbu, tapi sudah ini memiliki tekstur yang lembut dan rasa yang agak asin. Hmm. Mantap, Lihat, oke. Okay. Hmm. Ini yang terakhir. Ukurannya jumbo, besar banget. Lihat, kita kupas dulu ya. gosongnya Nah. oke, lihat teman-teman dagingnya uh, mengenyangkan um, banget oke, terakhir hmm, seru banget, kita habis mencari udang di balik-balik batu kita langsung bakar di alam dan sungguh luar biasa banget oke teman-teman, jadi mohon, mohon maaf ya kalau ya ada salah kata ataupun salah yang lainnya jadi, kita eh, yang penting petualang dalam menikmati serunya indahnya alam. Oke, okay, jadi hari ini udah selesai, nanti besok akan lanjut. Oke, okay, ikutin terus.